berek dino ini aku gak tinggal video tapi video apa yo? Ya? eh saya yang viral apa? eh? saya yang viral apa? iya jodoh bro aku cari keluar p*****k aku lanteng tau eh laptop oh iya Jol. aku lali caranya browsing tekan ALT F4 pilih shutdown. oke siap Loh, kok malam mati? jangan c*****k aku loading p*****k loading matamu Oh ini malah kak kaknya mana ini? Oh gak temu-temu ini? Lah kok gak internetnya? Saya ini nge Aku nge video api Simaan yo? Nah kita harus temunya Oh iya Jangan c***** jelas A few moments later, hp, cangkruk isor barongan, terus enak yo lapo Oh, Oh iya, Sorry, sorry. itu pertahai mandek kau, mandek Mati paling mung tenan. Pi, cak kae mu tinggal. Wis rae kebengep kabeh gak popo. Sing penting aku oleh motor. Ah, ah. ah. ah. Ya wis ngono Akibat gawe konten gak jelas, iso isok kon isok diantemi penontonmu dhewe. Ya wis video sing saiki aja lali jempolan dhuwur, komen nangisor, bagikan nang lan aja lali subscribe. Oke, matur suun. Video ini di Bang Sari oleh Tang